Bencana alam, Jepang dilanda gempa bumi 7,3 skala Richter, peringatan tsunami terbit. Tokyo, gempa bumi dengan perkiraan kekuatan 7,3 skala Richter melanda Jepang bagian utara pada Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016. Badan meteorologi Jepang menerbitkan sinyal luas pada tsunami di sisi pantai utara negeri itu, sementara pusat gempa disebutkan ada di pesisir prefektur Fukushima kedalaman pusat gempa sekitar 10 km terang agensi tersebut seperti dikutip Reuters Selasa tanggal 22 bulan 11 tahun 2016 belum ada laporan mengenai jumlah kerusakan maupun korban karena gempa yang terjadi pada pukul-pukul 5.59 waktu setempat itu. Siaran TV lokal menunjukkan kapal-kapal bergerak dari pelabuhan Fukushima ke tengah laut seiring peringatan tsunami setinggi 3 meter di kawasan itu dari badan meteorologi. Tokyo Electric Power Co dikabarkan tengah memeriksa kemungkinan adanya kerusakan pada reaktor nuklir mereka yang berada di Fukushima, sumber reuter.